Hi guys. Welcome back to cc Enjoy di Surabaya. Wuh. Wuh. Jadi hari ini kita sudah tiba di, di Surabaya. Are, -Are Surabaya. Ya. Surabaya. Dan Hari ini spesial banget karena Mila akan tampil di Tunjungan Plaza, Jadi hari ini kita akan mengantarkan Camilla menampilkan lagu insti, insti luar lagu, yaitu. Tapi diceritain dulu kok bisa sih kamu sampai tampil di Tunjungan Plaza? Kita masuk 10 besar terbaik, guys. Keren banget, gak sih. Oh my god. Tapi sebelumnya itu kayak mereka si intan. Iya, gue yang Miss, <laughs> kita akan pergi ke tujuan bahasa hari ini. So, kalian ikutin kita terus. Kita harus itu ada banner-nya itu. Di di situ? Alright. Dia lagi dia lagi nge-WA temen yang kembar Kamilah. Yeah. teman-temannya masih belum yeah. mm -hmm. bagus guys bagus akus akus nggak misu misu alamisu alamisu kali. Hi guys sekarang kita mau mencari kita sekarang mau mencari ATM Are you this? Cafe mau jatuh oh bener -bener. biar makin rapi God aku pengen makan mangga guys kayaknya ini enak deh guys budak Aceh dulu guys. Dadah. <Series of Hilary> udah dapat guys. Di um, asinan lagi mangga. beda benar cece berat juga. Penyannya? Penyannya apa? Pisang kepeng, sang yeah. mari kita makan. Tapi karena yang lain masih OTW, jadi kita muter-muter dulu dan kita sekarang OTW menaik karena mereka udah otw ke plaza dah dah dah ikutin terus kita makan dulu guys calling totally close Edyona Renata, bagus banget guys. Mari kita berdoa bersama. Dan sudah, kita mau sini. yang Kita udah mau pulang. Woy, <tuk> subscribe dong. Subscribe dong, kita masih YouTube, guys. Oh my God, kita lagi makan. Pencarian Poki pokinya, nggak ada stroberi. Nah, Kita cuma Maret menemukan kali. satu. Ya, makanya saya bilang dingin banget. Ya Ya iya. Kalau nonton video ini, begini kami cari Poki Siapa tahu di, di sana kurang ini satu. Satu enggak? Ya lagi, tidak. Pokin los yang satu sampai. Hamster. Lima, Amster, lucu, hamster. Hamster lucu, ada ini. Ya ampun, lucu banget dek. Guys, kita terpesat <tions> di sana saja oh bener itu naik di dunia di atas iya ada perkereta juga terus apa kayaknya dilanjutkan ke atas di atas, di atas. Hey, itu kayaknya deh tadi ada yang kelihatan tadi ada kelihatan ini kan bundarannya itu nggak sih dulu kita jalan mencari bong aja ya iya kita udah keluar dan mau mencari misu <laughs> no miss gak jalan kain mau cari rujak soalnya Mila gak bisa makan dingin sebelum hari esok tadi kan? kami mau beli ini apa tadi namanya ding oh, tanpa bulu harganya 1 jutaan dan murah-murahnya harga yang kecil harganya 7 jutaan ada arnab harganya 32 juta kok tertau <laughs> murah kan guys masih. Nah, tunggu. Ini apa aneh? Ini, ini nanti ada Berapa anda? Guys, kita, kita naik becak. Beca. Oh my god. Berupet. Aku terakhir naik becak ya, tahun baik, 2000. Guys, naik becak foto grup, Oh My god. Guys, tadi dia, tadi dia ketemu temennya. Terus ah, bareng kepada mila, mila.